Try to be a good person Shouldn't wear a veil around your neck You to get slept Oh, you dick You got friends friend in me You got a friend in me Yo what's up apa kabar semuanya, halo Kali ini gue akan mau mereview type 25 Phoenix Inferno bro ya Ini dengan rarity terbaru bro legacy namanya Wah gokil ini skin pertamanya bro ya Bedanya sih ini uh, skin tuh dibawahnya mythic bro Kan ada apa rare, ada epic, ada legend Dan ini legacy terus mythic bro ya ini beda sama mythic, uh, ya dibawahnya mythic tapi inspectnya tuh ada animasinya coy lihat nih ya, uh kunci ini, <laughs> <sukuk> bagus <kunci> sekali ya <sukuk> lihat itu mah bro ya kalau legendary itu kan dia nggak ada uh, inspect ya mah bro inspect animasinya nggak ada nih, contohnya ini ya type eh, chord diet legendary ini, kalian bisa lihat mah bro ini speknya sama seperti rare, sama seperti epic, ya, sama seperti skin biasanya, ya. Dan ini dia tab, what do you think about it, Bro? Oke, okay, ya. cuman ya, udah ya gue sih, gue gak bilang ini skin tuh di atasnya legendary dan dikalahkan oleh skin legendary gitu ya. Soalnya mendapatkan oh skin ini tuh. Bisa cuma 6k cp Kalau hoki ya kalian bisa dibawanya lagi mah bro ya gua rasa kalau fullspin Yang kayak gini tuh lebih murah nih Yang buka kunci Soalnya ini bukan dari Apa namanya tuh draw roulette Yang biasanya kita uh, Gacha sampai 10k cp bro Jude deh, masuk aja Ma Bro gue pengen review kerangket nih cuy, oke, let's go, yo Ma Bro gue ada di dalam game, let's go cuy ya, kita ah, coba aja lah nih, rasanya seperti apa ya kan? Sakit sakit sakit sakit, gue assist doang tuh, assistnya langsung dua kali, ah, banyak sekali assist ya Bro, asis sakit banget ya, santan. Lalu gue pakai stopping power mah bro. Mas nice mah bro. Cabut. Eh, spawnnya berubah ya. <SILENCIO> <Mampu gelo SILENCIO> <bro>. Mantap sekali. Wah anjay, agetin aja lo di situ. Di gaming kan? hai, hai, banget ya gila tapi hai, hai, terlalu suka sama hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, dulu miss power emang sakit sih Mau pakai skin biasa pun juga sakit lah bro Jadi kalian Lalu terpaku Legacy or not Legend dari or not lah Dulu gue habis Gue butuh senjata Gila. Aduh, sayang banget, Bro. Legasi ini membuat aku nok ini harusnya. Galat cela. Keduo lima gua habis pelurunya, coy. <tuk> no pokoknya aneh lu apa yang di situ aneh banget Sedikit lagi kepala gua anok tuh berapa kecil lagi yang empat apa eh, emang co em sakit diurnya pengen oh, banyak kalau pengen stopping power ya reload reload mulu langganan reload bro belajar dulu soalnya mau jadinya teteh oh. oh. banget lah, bersakit, peluru sampai habis loh dua kali peluru gua habis 25 pelurunya kurang banyak K ha, itu itu tadi. Hmm. Di rumah, bro. Oke, selesai. Batin aja, tetapi nggak cedok. Hai, hai, hai, hai. Naik gila, kacau. Mau ke demen ya? Meskinnya ya? Hai, sama aja sih. Mau ya? Utama aja. Sebenarnya mau pakai yang legend juga. Menurut gue, ya, yang legend bagus oleh rwm satu yang legend aja itu pada bentuk bagus semua bro saya boleh melejen legend. asyam tuh orang gue fans barunya fans musuhnya spawn di gua sekadang hidup art tidak adil Kalian melihat gue, mental gue lima, kayak lancar buang gitu Tapi, ya, sambil dapat event, <tuk> 2 kali, tuh. Keren, main sekarang! Keren, to be Coba mau Akhir. Ya Allah umbalaka ya, ya, ya, ya, ya, ya. ya, ya, ya. udah kill 4 musuhnya 3 1 4 2 4 7 sekarang Dan inilah bro ya cek 25 dengan rarity terbaru, menurut kalian gimana, cuy? Ya, yeah. <laughs> keren sih, keren, keren. Ya, cuman iron satunya goreng oke, okay. tapi ya untuk next, next legacy itu menurut gue bakalan worth it sih untuk dibeli ma bro. Ya, karena skin ini tuh ya sama seperti legendary, ada efeknya cuman. Ada kelebihan yang di legendary skin gak punya, Ma Bro. Ya, itu inspect ya. inspeks aja sih, ya. Lainnya tuh ya, gak jauh beda, gak jauh beda. bener bahkan ya, efeknya gitu-gitu aja, sama gitu, tidak sampai menyamakan skin mythic lah. Ya, tetap di bawahnya skin mythic. Cuman kalau ini, kalian gak perlu beli skin mythic, ya, lebih murah, tapi sudah inspect bagus. Itu dia kelebihannya mabrur. oke okay? yaudah mabrur, makasih banget ya udah menonton jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabrur ya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari odz untuk kalian pengen gacha atau kalian pengen top up C -C -D langsung aja mabrur ke website gue www.odzstore.com linknya ada di deskripsi di bawah ini atau kalian mau beli akun linknya juga ada di deskripsi di bawah ini jokin juga ada di deskripsi mabrur. tinggal kalian klik oke okay? ya udah, see you Dadah semua ya. Yaudah, ya De semuanya. See you next.